wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad alihi wa sahbihi wa mawalah sadri Allahu sabillah yang sama-sama kita hormati para tokoh para asatis khusus Ustadz Rahman juga aparatur pemerintah Bapak RW Bapak RT. Bapak Jarob bila ada Segenap panitia perayaan hari besar Islam Isra'u wa'l-mi'ruh al-muhajir al Ibu-ibu, bapak-bapak yang mudah-mudahan kita semua ada dalam rahmat Allah subhanahu pertama yang bacaan puji syukur kehadirat Allah solawat peserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Rasul dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam berikut keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Pun makan bahasa Sunda mati artinya campur baurnya, lantaran abil lagi dibitung, gede dibitung, kalau dibitung, terus dari berangkat ada hal goreng pala, bala bala, jadilah mau ada halot dimar ada lancar, takutnya Indonesia dalam memperingati Isra Miraj. Berarti mengingatkan kita kembali dan menambah keyakinan dan kesadaran bahwasanya Allah Maha Hebat, Allah Maha Segala Galanya dan kita sebagai makhluk adalah yang sangat lemah. Perjalanan dalam Quran diceritakan dengan ucapan Subhanallah Mahasuci dan maha bersih Allah yang telah memberjalankan daripada seorang hamba Lailah dalam satu malam. Antara Masjid al ke Masjidil Aqsa. Dari Aqsa berangkat ke Sidratul Muntaha, terus naik kepada Mustawa Rokrok datang melewati aras Inilah daripada bukan tertidak terhadap pikir oleh akal Tapi tidak terpikir dalam adat Dengan memperingati Isra dan Mi'raj Dengan harapan kita duduk bersama Dengan satu tujuan Mudah-mudahan nanti kita di akhirat dikumpulkan Di sorganya Allah subhanahu Amin Hadirnya kita bukan sekedar undangan panitia, bukan. Tapi dalam hakikat undangannya kita hadir di sini bukan hanya sekedar undangan panitia, tapi sekaligus adalah undangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jam segini dingin dingin mak yang wal kailullah, suku. Satu Anak-anak suruh pada tidur Bapak-bapak suruh minum susu Supaya kuat nanti di atas perahu Bu Bu Bapak-bapak kalau memang pengen kuat Kepala atasnya Jangan dibikin puyang. Iya puyang di atas kepala gede puyang, Kepala lemah Kepala bawah lemah Ya. Tapi Alhamdulillah Memang betul kata guru saya Yang namanya Laki-laki itu Terkadang banyak mengalah Betul Bu Betul Kenapa Mengalah Bahkan bahasa Kerennya makhluk yang paling Serakah adalah Ibu-ibu Iya Betul Bu Iya Kelihatannya yang paling pasti kalau bapak-bapak ke tempat ini nggak bakalan kesini itu pakai dandangan segala. Tapi ibu-ibu pasti sebelum berangkat pasti nengok cermin, maju ke depan, jilbabnya kurang maju tarik, belum lagi dikepang, ditarik mundur lagi kelebihan, tarik lagi itu mainin gilbapnya sengaja bu. Hehe, tekstur dan nama emang Kembali nah. nah. kepada perjalanan Isra dan Mi'rod Allah menghibur Baginda Rasul usia 51 tahun Ditinggal oleh Sang istri yang sangat Beliau cintai bernama Khadijah Kubro. Sebelum menikah dengan Siti Aisyah, Beliau adalah Cuman monogami ataupun hanya satu istri yang bernama Khadijah al Kubro, usia 25 tahun bertemu dengan Siti Khadijah umur 40 tahun, pendukung daripada dakwah bagi Rasul, guys teks bahasa Sunda nama kenapa Allah memilih Khadijah yang pertama? dibalik ketenaran Khadijah, dibalik kehebatan dan kekayaan Khadijah, ternyata Khadijah Tul bukan bisa hanya sekadar mengayomi, tapi setahkan bisa mengasihi yang bernama Muhammad bin Abdullah. Bu, biasa kan lamun salaki gering, Siti Khadijah malang langsung dirampuni. Lamun diurang salaki gering, begitu aja kok yang dirasain, pak, ah, bukan? Ya, atur apa susahnya sih rumah tangga itu saling perhatian? Ya? Pak, ibu capek 24 jam ngurusin rumah tangga. Bapak capek dalam mengharap penakahi iata rumah atawa dalam rumah. Dalam perjalanan tidak tahu apakah ada bahaya akan mengintai. Apakah memang hujan-kehujanan panas-kepanasan Wajar para bapak-bapak disebut, disebut para pejuang bi-sabi Kenapa? Kalau memang dua masing-masing kesadaran Bahkan, bahkan tercita rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah Yang tertanam dalam bacaan di depan Dengan Isra Mi'ruz kita meladani Meneladani akhlak agung daripada baginda Rasul Yang pertama baginda Rasul itu kepada istri Pak Pak Harisun Alaikum mukminin. Baginda Rasul itu enggak pernah yang namanya mengbertak Yang kedua teks Sunda nama tilok tuta titah eh. Karena ibu, ibu saya ngatakan ibu-ibu bapak-bapak saya kasih Nukatiru Nukak di Rasul itu, dimana mana ingin butuh sesuatu di rumah tangga, belum pernah Nungaranat, Tuta, kita ingin masak kopi, jadul sendiri, ingin makan tanpa ketika istri sedang istirahat, masak sendiri bahkan diceritakan bagi narasul Nara mencuci baju sendiri istrinya sembilan ya istrinya sembilan tapi mencuci sendiri pengajikan orang nanti di ya, bea-awe kita tidak kita nyusul kita nyusuan kita operin seharap bajunya Ya Allah tapi maha hebatlah lagu si Allah Mana baginda Rasul itu dakwahnya dengan hari alaih bil mu'minin tidak ada yang namanya menggerak, tidak ada yang namanya saling menyinggung melalui parah nah adalah baginda Rasul maha hebat kalau memang dalam segi makanan beliau ingin makan tidak ingin dia nusir panilmahnya buktinya itu butuh guna tapi nyoknya Iya. Oh iya, kadang-kadang suami kadang-kadang keluar -kadang pasar. Makanakan kopi di warung tetangga sebelah yang janda modern dia apa. Kalau pasar ngomong, Ya. Inilah yang namanya rumah tangga baginda Rasul sangat sukses. Kenapa? Ternyata baginda Rasul sanggup mengatakan bait di Padahal kebutuhan kaki ke Rasul itu dengan serba kekurangan, serba sederhana, tapi mengapa Sanggup mengatakan bait janati? Ternyata di dalamnya ada yang namanya perhatian dan kasih sayang. seorang istri Allah memberikan pasangan tidak akan pernah tertukar. Ada ya kadang boleh ngalamun dari ya, ibu-ibu Coba ya kalau yang natal buat terima Mungkin coba kayak begini eh, Ngalamun nah, Ngalamun kan ya. Agama melarang Mengenang masa lalu Memikirkan masa depan Silahkan pikirkan Tapi jangan terlalu Gila Kembali kepada Israwan Mi'raj, Begitu baginda Rasul sedih Ditinggalkan sang istri Berangkatlah Dijemput oleh dua malaikat Yang bernama Midri dan Mika'in Berangkat disiapkan kendaraan Yang sangat mewah Langsung diambil dari surga Surga yang bernama Buro darah Ustadz Rohan Jadi naungan di Jawa, Surga-surgo handaya handoyo boboko tetap boboklah ya, ya. -e. ini sunda jawa sunda jawa alhamdulillah rukun sebenarnya dirukunkan dengan satu bendera la ilaha illallah hati-hati penyakit di perumahan itu dua hasad iri Tetangga kebeli motor, dia beli bawa trek. Diam biasa ya, dia tetangga trek sudah Nama lu adalah Rangga Empuk Mas, kebetulan tahun uh langsung udah cari guru Tahun enggak itu, itu asli apa? Bukan uh -huh. ya? Iya, yang namanya dua sifat di perumahan itu juga banyak. Nunggu arahnya di Idul Iqut grup <tuk> ini bikin kontes anugerok grup ini kerudungnya hijau hijau semua grup ini main tiktok tetangganya panas main tiktok semua itu nah, ini dulu kayak beras carita dongeng ibu-ibu juga nabi ibu, -ibu betul nyauh berita wakil itu tuntun baik anak kecil gara-garanya anak kecil naik pohon mangga pohon jambu pak haji baru lah tanpa ngelaman awet waktu raktarek itu terekelan dah begitu naik terekel jambu kita lewat hei hei lagi ngapain minta jambu pahaji haji kan udah di atas waktu ketahuan berminta Masya Allah, makanin burak-buraknya pindah tuh pake calonan Dulu, astagfirullah pake turun siap Turun, turun, ya Pak Haji Dah, ya, diberi duit Pak Haji nampak dulu Dibari lah 50 ribu gasang murid Jangan ya, Begitu tuh gitu pula Bila untuk Dari mana lu naik uang? Dari Pak Haji, kenapa? Naik pohon jambunya, terus pakai celana, terus dikasih uang buat beli celana, masya allah segini anak kecil dikasih 50 puluh ribu, gimana kalau gua yang naik 500 ratus ribu? Ayo lagi ilun, he? Kapan naik menjelang asar mau kemau sekolah, pasti dia ngelewak. Naik begitu jempilu, hekerkela ibu-ibu ilun untuk pakai celana. Nah, hmm. nah, nah, nah, dari ini dewek oh, adalah uh. Nah, begitu naik HM Pak Haji lewat dede HM apik-apik. Nah, no. minta jamu Pak Haji begitu dilihatkan sengaja di tongkonan ya. Masyaallah, pemangedar. Turun, turun. Nah, begitu surut turun udah lah turun sangkan Nuraya, Oma ngarap-ngarap dibere 500.000 lah pemanahan tadi. Nasi yang Pak Haji, kalau begitu turun langsung Pak Haji ngambil uang lima ribu, kalau lima buat Pak Haji, anak saya dicari kasih lima ribu, satu anak sampean ama buat beli celana, kalau saya lima ribu buat beli gold gol, kenapa? Gol Itu akibat apa? Judul nasok ilul. Jalan bu, sekarang ayah wa rame ikut ngebuli. Sekarang katanya sekarang rame, katanya bakal rame. Susah minyak goreng ikut nanti minyak goreng. Ya udahnya tok tidak pengen lagi, Nyetok lagi. Oh, gak bisa pulang gitu-gitu kaminya sayur tuh kabe. Yuk, dari sini tidur di asih. Ya, ya Allah ya kain. Nah. Ya. Begitu berangkat baginda Rasul mulai siap Muhammad, Anda diundang oleh Allah menuju Sidratul Muntaha. Cuman sebelumnya melewati dulu beberapa jalur yang akan Anda lewati, Muhammad. Mana begitu lewat Yasri, beliau suruh turun sholat dua roka'ah dua roka'ah sholat Muhammad. Di sini adalah bakal terjadi Jika bakal engkau akan dakwah di Madinah. Di sini yang namanya Yasir terganti nama dengan nama Madinah. Di sini akan berkembang islah bahkan di sini engkau akan dimakamkan. Kenapa? Karena memang baginda Rasul ketika al-salatu qurratu ini Ketika baginda Rasul menghadapi sebuah kesulitan Rasul itu tidak lepas dengan yang namanya sholat Sholat hajat dua rohkanat memohon kepada sang pencipta dan sang pengatur alam Ketika kita ribet utang Udah jangan bikin eskot yang gak haruan bu Kenapa? Kesusah-kesusah kita kadang-kadang kelepasan Ditulis di SW, status WK Betek ke suami, ditulis di WK Makan di status wa Iya gak? Nau-nengan, nah, bodoh-doh, tadi foto eh, Hati-hati Kenapa? Kalau makanan takut yang lihat itu orang lapar, menyakiti kalau memang status wa-nya risih dan gelisah sedih musuh kita yang lihat, yang gembira. Segala status wa goreng dulu ah, eh, cus be, eh, dimolinak oleh tangnyel, betul. Uh. Uh. Dapat sepuluh menit, gosong guys. Kita orang kapan terus ya, tidak boleh Heeh. Uh. Uh. Ya Allah, ya kan, mana apa yang satu. Ya, sholat, bu, dengan sholat insya Allah hati kita tenang. Ketika mana tanah gersang disiram dengan hujan akan tenang. Mana dengan sholat insya Allah bahkan rumah tangga pun yang tadinya memang panas insya Allah adem air Perjalanan sholat pun berbeda dengan ibadah yang lain. Kenapa dipilih sholat yang paling utama? Iza kobilat-kobilat wa rudat-rudat sairul amal, di mana-mana sholat diterima, ibadah yang lain akan diterima. Tapi kalau sholat tidak diterima, ibadah-ibadah yang lain pun tidak akan diterima. Kenapa? Pertama perintah sholat Bukan di bumi tapi di atas langit Di sidrotil Gilmuntah Sholat Bapak-bapak Kalau memang mau berkah sholat Gak apa-apa Yang penting kita tunaikan aja kewajiban Udah jangan mikir husuk dululah Yang pentinglah sholat aja dulu Setelah kita husuk aja ya bu. Allahu Akbar Siapa lagi yang melapor? Nah, kalau memang laki-laki, wah, -laki jangan, jangan, jangan, jangan dari itu buat yang tadi WH. Gue, gue, gue, gue, gue sih. Langsung, tuh, ya, inilah bapak ulama kami carakan husuk soal apa itu? Kenapa? Lantaran asal irul akmal kubilat bisa dikuburis sholat. Seluruh amal pokoknya adalah kinar sholat. Sholat nanti mengajarkan dalam sisi sosial Sholat mengajarkan sisi kehidupan Sholat mengajarkan dalam sisi kepemimpinan Sholat mengajarkan daripada akhlak-akhlakul karimah Mana dalam sholat tidak boleh bicara kalau memang bukan bacaan sholat Artinya sholat mengajarkan supaya untuk selalu menjaga lisan Jangan sampai Tetangga yang disakiti oleh risan kita Anji, najis anji Bisa dicuci dengan tanah dan air Tapi dengan ucapan-ucapan kita Tidak akan pernah bisa dicuci dengan kalimat-kalimat yang lain Walaupun minta-minta maaf Tetap, walaupun memang itu bagus sudah dicabut Tapi bekasnya akan, tidak akan pernah Ini, Itu yang namanya, pasti ada bekasnya Hati-hati pak Ketika menggertak istri silahkan untuk mendidik Tapi awas jangan pernah menghina Begitu juga suami Suami adalah walaupun kekurangan suami Ada di kekurangan kita tuh, Jangan pernah melihat yang sekarang sifatnya memang nama Kalau memang suka makanan Makan Kalau enggak Sudah tidak Kadang-kadang sifat perempuan itu Kalau ditelepon suami Mah, Papa mau pulang pesan apa? Terserah. Jangan bilang terserah. Dia bingung. Ya udah masak aja. Mau pakai campur apa masaknya aja, Mah, terserah. Bukan bingung. Ke suami nah, nah ke beda tenggorokan. Ce, aing masuk Telepon lagi, oh jangan pakai toge, jangan pakai seledri, jangan pakai daun bawang, jangan pakai soun, cukup minyak aja katanya tadi terserah Ngahulang bingungnya Iya yeah. Sifat main dong. ketika diberikan, nah mesin jeruk, nasi hadek, hati-hati ketika dibawa oleh-oleh, terima dengan kedua lapang dada Kenapa? Menyambut sang suami pulang kerja Adalah merupakan ibadah Papa pulang Pegang tangannya Kecuk tangannya Masya Allah Ketika mau berangkat Biasakan pak Papa mau ngantor dulu Tidak masalah Mamah menyambut dan mengiring Sampai depan rumah dikecup pening sang istri Ya Dengan bahasa Ya rohman Ya rohman Kecuk pening pak kalau bapak kecut kening istri Suami Maaf istri kecut kening tangan suami Kenapa? Ini menunjukkan ada sarap bu. Di tangan suami Ada syarat yang tembus ke dalam hati Dia merasa dihargai Betul? Iya Cuman hati-hati Anak kadang-kadang salah Didiungin aja Memang ibunya salah Ingat kecut Kecuk atau yang namanya Cium tangan Ini tangan dikecuk itu Kalau enggak ke bibit nah, eh. Ya ke hidup Nah begitu Karena ini mah parah Ya ke bibir Kadang-kadang kejidak Lebih parah tangan sendiri dicium eh. Kasih tau anaknya itu wajar Anaknya begitu ya memang mamahnya itu gitu Yang males satu nyakit tangan sama bapak lu Tuhan gila-gila Tuhan sama bapak tuh, lu Walaupun baik itu ya, suami adalah pejuang rumah tangga hati-hati papa di jalan hati-hati di jalan kalau ada jalan janda jangan terboda pahmiah. iya gini kalau memang mau ada janda inget pak anak yang di rumah masa nah, so Allah kata sang suami ikmu tiaraku hanya satu istriku cintaku hanya satu tapi yang lupa dayamu Tentunya satu di puri, satu di duri, satu di citra, satu di tineko, banyak <tuk> namanya, Tapi jujur Pak, satu aja, satu di sini, satu di sana, satu aja Pak. Ya, awas bu, praktek. Lantaran buat apa Islamiraj tiap tahun Muludan tiap tahun? Kalau memang hal kecil saja tidak dilaksanakan, buat apa? Hambur nah, pikir bangun rame-rame. Hambur kita bikin acara dengan persiapan yang yang sangat rumit. Kalau memang besoknya tidak dilaksanakan untuk apa Yuk, sholat kita laksanakan di rumah tangga Awas, tecuklah saat emak Yuk, lapak ataupun tangan sang suami Nah, dan istri pun dikecuk adalah jidat Ataupun cek sunda nama tarana Dengan bahasa dengan kecupan pakai bibit mah, ya Allah sayang juga, Papa bapak hati hati Enggak apa-apa, bapaknya cuma deg ngomong sama udah mah. Papa mana papa, tuh lagi oleh online atau biarin Ya, nukaduannya dalam rumah tangga pun singhade. Untuk mencapai sakinah, mawadah, dan warokmah Ternyata gampang-gampang susah Mana? Di rumah tangga Jangan pernah ada yang namanya kerahak Sia Terkadang handphone suami terkunci Handphone istri pun terkunci Awas, bibit-bibit setan akan datang Boleh Ya terkadang rahasia ibu-ibu pun ibu demikian dapat uang dari sang suami tapi main khianat di belakang ikut karisan tanpa izin sang suami khianat Bu punya apa namanya di sini ada bangket bangkini suami tidak tahu itu juga sama khianat cikal bakal terjadinya hancurnya rumah rumah tangga kenapa? Karena setan tidak akan pernah suka dengan kehidupan rumah tangga yang sakinah, tentram, mawadah dan waroma. Setan selalu mengganggu dengan berbagai macam supaya terjadinya pertengkaran lebih-lebih dia suka yang namanya perpisahan. Hati-hati. Kenapa Islam mengajarkan ketika suami ataupun istri dari luar mau masuk ke rumah ah, Coba biasakan di luar dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullah. Setan yang ada di rumah dengan ucapan salam akan kabur Akan kabur hmm. Ini kadang-kadang guru sebenarnya Ini bikinnya siapa? Yuh, teman-teman jadwal Waalaikum Al mempraktek suaminya Waalaikum Al Siapa sih itu di luar ramai-ramai itu. Begitu di luar, bikin di siapa? bukan bukannya jadwal salam, apa susahnya sih <tuh> Nah inilah Baginda Rasul berangkat Melalui sidrotil muntaha Bertemulah dengan sebuah Tempat yang sangat tentram bahkan wangi Baginda Rasul bertanya Wahai Jibril wangi apa Ini ya Rosjah Jibril <tuh> Baginda Malaikat Jibril pun menjawab Ini adalah kuburan seorang kekasih Wa Allah yang bernama Masito Seorang pelayan Terperayan daripada Firaun Tapi Allah mengangkat derajatnya daripada Siti Masito Hina di mata manusia Tapi tidak menentuk kemungkinan mulia di mata Allah Makanya hati adik waktu Kita tidak boleh langsung mempunyai orang Orang naksiat belum tentu dia masuk neraka. Kita tukang ibadah belum tentu kita masuk sorga. Kenapa apa, apa yang masuk sorga dan masuk neraka bukan milik kita tapi milik Allah. Sekarang lagi musim orang gampang mempolis neraka belum Kita masuk sorga ya. Hati-hati bid'ah. Apa aja bid'ah. Belum ada, tidak ada dalilnya Belum tidak ada dalilnya Belum ketemu dalilnya Sesadik rame, dibisikin, bid'ah Berbagai macam, wuh, trawe 20 rokat, rame, bid'ah Tidak masalah Yang 20 rokat teruskan, yang 8 rokat juga tidak masalah Yang pakai kulut silahkan Yang tidak pakai kulut juga tidak dipermasalahkan Betul untuk uh, uh, rame Itu membuka aliran kita ya Sholatnya kita sama Sujudnya kita sama Rokaatnya kita sama Tuhannya pun kita sama Bahkan nabi pun kita sama Bahkan mana? Ternyata hidup ini adalah sebuah kompetisi Hidup ini adalah semuapun hanya sekedar mana? adalah merupakan semua peserta bukan kita adalah juri tidak boleh memonis sini neraka sini surga enggak boleh kita semua adalah hidup-hidupnya sebagai audisi apa peserta yang akan menentukan selamat yang akan menentukan surga yang akan menentukan neraka adalah huta itu adalah milik Allah subhanahu wa taala Lari lagi berangkat menuju terakhir di Yerusalem. Berangkatlah bertemu langit pertama dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Allah, Nabi kita Muhammad adalah makhluk yang paling mulia. Kenapa Nabi Adam sudah kenal dengan yang namanya Muhammad? Orangnya belum dizohirkan, tapi identitasnya sudah terkenal. Dengan nama Bi Ahmad <gothec extraction> Nama Nabi kita itu banyak tuh Ada Ahmad, ada Yasin Ada Toha Makanya suka sholat Sholatullah Salamullah Ala Toha Rasulullah Sholatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah, so, salatullah, salamullah, ala tohah rasulullah salatullah, salamullah, ala yasin habib nama-nama Muhammad bin Abdullah Toha. Yasin, itu nama baginda Rasul Setiap nama beliau disebut Berarti siap untuk mendapatkan curahan rohman Bahkan ketika Nabi Allah terjadi dengan Bertemu dengan Allah Allah menanyakan, wahai Muhammad Saya Langit punya siapa? Punya engkau ya Allah Bumi punya siapa? Punya engkau ya Allah matahari, budak, dan cakrawala milik siapa Muhammad? milik engkau ya Allah kalau engkau Muhammad? milik engkau ya Allah bukan, bukan milik aku engkau milik siapa wahai Muhammad? milik engkau ya Allah, bukan tidak kali pernyataan bukan, bagi Rasul langsung bangun ditanya lagi ya Muhammad engkau milik siapa? Jawabannya Allah yang lebih tahu Kata Allah mengatakan Wahai Muhammad Engkau aku ciptakan sebelum alam Sebelum langit Sebelum bumi Engkau adalah milik umatmu Umat yang mana? Apakah umat yang selalu memegang botol? Bukan Apakah umat yang selalu bikin gosip? Bukan Apakah umat yang selalu selingkuh Tanpa ada persetujuan dari sang istri? Bukan Apakah umat yang selalu bersolek dan memanat? Bukan Siapa untuk aku ya Allah? Ternyata engkau milik umatmu yang engkau kenal Mereka yang selalu membaca selawat terhadap engkau Wahai Muhammad Artinya lamun orang kaya diaku aku Sebagai umat Berbanyak membaca selawat <tuh> datang kepada Nabi Muhammad ngaku nah, ngaduan begitu ya. meninggal ya Rasulullah minta syafaatul kata baginda Rasul siapa engkau lah aku ketika mana matahari cuman sejengkal Ketika api sedang mengelilingi manusia Ketika tidak yang bisa memberikan sapa kecuali baginda Rasul, mana? Disitulah sifat penyesalan yang tiada arti menyesal Dulu tidak pernah membaca sholawat sekurang-kurangnya 70 kali Lebih-lebih 100 kali dalam sehari semalam Sehari semalam? bu? Kenapa? Turja ketika kegelisahan ketika kesedihan sudah membaca surat tatanazalubih rohmat Allah akan menurunkan Serahmat yang berupa ketenangan dan keteduhan dalam hati. nama Betul. Sadat. Rezeki sudah dibagi oleh Allah Jodoh Mu'alka rojol Rezeki mu'alka tuker Yakin Rezeki kita tidak akan pernah dimakan orang lain Rezeki orang lain tidak akan pernah dimakan oleh kita Hilang yang namanya Iri dan dengki Betul Ayam-ayam Aja dia sudah yakin Jangankan daging ayam Ikan yang ada di laut kalau memang rezeki kita sudah ada tulisannya, Bu. <tuk> oleh nelayan dibawa ke perelangan-perelangan dibawa ke pasar di pasar ke ning komplek perumahan laut, ikan-ikan. Sayur. Eh, arah kanan bisa untuk kampung saya mah ada tukang ikan ya itu tongkol, ya Mbak. Tongkol ya itu tak, tongkol. Ya itu. Tongkol ya Tong <tuk> <tuk> Kol uh, uh, Kala siapa yang? Kol Kenapa di mana? Kol Kenapa dalam ikan atau seperti ikan badal Kalau memang rezeki kita Ada tulisannya Dibawa ketukang sayur Dibawa komplek perumahan Dibeli oleh kita digoreng Kalau memang rezeki kita Bakal kemakan oleh kita Kalau memang itu ikan Bukan nama kita ada namanya kucing Jangan marah bu Udah digoreng, udah dimatengin Eh pengen dimakan, kita pengen pipis Ditinggal ke toilet, begitu balik Sudah nggak ada kepala ikan, udah dimakan kucing Udah sadar, berarti itu rezekiku kucing Sekarang ada berkat ibu-ibu udah dimakan sengaja Kenapa? Buat anak Datang ke rumah Entah malam suami capek Raper Maka itu ada di roti Itu ada bacaan suami kita Mau lari kemana? Kenapa? Ya rafa'allahu ladikun bi'ibadih Ya rizukumai iya syah setiap manusia sudah ada catatan rezekinya. Kalau sadar rezeki tidak akan pernah tertukar suami rezeki suami pun demikian. Kalau memang kita punya rezeki, kita penangguh mana kita berangkat ke pabrik mendapatkan gaji. Ternyata bukan rezeki kita, titipan buat anak dan istri. Berarti, berarti Allah Sang Maha Rezeki, bukan Allah yang memberi rezeki pabrik. Anda salah. Siapa yang memberi kesehatan kepada kita? ketika berangkat, selamat di pabrik. Pulang, Allah terkadang dilupakan. Dengan sholat mengingatkan kita kembali bahwasanya Allah Sang Maha Pemberi rezeki. Yuk kita perbanyak sholawat. Kenapa? Dengan satu harapan mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah diselamatkan lebih-lebih diberikan ketenangan batin cek sunda nama teancro ancokan antrop. lele baju batu panas kamar udah dihasilin, toko -tok aja berah kenapa? tetangga baginya baru <guluh> mulai itu Tetangga beli pasir, kita beli panadol, film, ya, lagi ya. Tetangga beli apa lagi? Beli motor, mobil baru, waduh, kita pingsan. Ujungnya ke stres, stroke, ujungnya stres, ke sana Eh, Kenapa batin keringatannya? Iya, inilah para jamaah rahimah dengan salawat InsyaAllah Kita supaya dengan satu tujuan Ingin dikenal oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam semua akan ditinggalkan Harta, perumahan, benda Apapun akan ditinggalkan Hanya satu yang akan menemui kita Adalah amal apa Dari yang keluar yang bagus dari mulut Ketika baginda Rasul Isra dan Mi'raj Mencium bau sitis masito Wangi Ternyata malaikat pun mencium wawangian dari mulut kita buka Pembacaan selawat Pembacaan istighfar Tercium oleh malaikat wangi Ketika pertengkaran Saling mencela, saling mencaci Bau Ataupun yang namanya kebohongan Bau Malaikat yang tadinya mau rezeki Gak jadi, bau Kenapa, bohong Ya ibunya bohong, bapaknya bohong Lebih parah ngejarin anak bohong He hmm. kalau ada nanyain mama Bilangin, mamanya enggak ada Kemana mah Mati <guluh> Ya, ya Bilangin ya kemana kita kepala yang kita palen banget bang. Dah, kutuk, kutuk, lintu Mamanya enggak ada Kata mama, kalau ada nanyain, bilangin enggak ada Dikasih 5 itu, Mama ada, anak ada di meja. Oh, uh. Berarti kan yang ajarin jujur Orang tua yang ajarin doang Orang tua Yuk kita selawatan Salim <Suling> wa salim Iman alam Salim wa salim Allah marah. dijawab atuh oh, cakepan mama. Ya, papa suka bohong, oh, gitu kan? enggak? Hmm. Yeah. mana mantan sama papa? Eh sama mama. Pasti jawabannya mana? Lah, papa boho, papa, mama lah. Lah, suka bohong. suka bohong enggak Ya udah tahu kalau begitu mah cakepan mantan ngomong apa itu mulai. Kan jauh sama masa. Ya mantan kan satu sudah dunia. Mana cakepan mama mah bohong. Cakepan mantan Tuh kan? Sudah <tuh> biasa. Intinya apa? Yuk intinya merumah tangga ketika rumah tangga hmm, Bukan dilihat dari serba luksnya Bukan daripada banyak hartanya Tapi keberkahan katana Zalubir Rahmat Intinya kita hidup dua pilihan Mana? Insan pertama yaitu tenang dalam menghadapi kehidupan Yang kedua selamat ketika kita menghadapi kematian Dan selamat di akhirat Masuk surga dijauhkan dari api Neraka mudah-mudahan masih panjang cerita terkaitan dengan isra miros. Cuma dua pesan daripada kesus apa yang namanya kekesan. Eh, yang pertama jangan pernah tinggal sholat sesibuk apapun karena baginda rasul pernah diceritakan bertanya kepada jibril wahai jibril siapa itu golongan manusia yang kepalanya dibuat besar. Setelah besar dibutuhkan kepada batu dan dihujani batu sampai hancur kepalanya. Siapa mereka, wahai Jibril, punah? Untuk kata "Ibu" mereka yang suka meninggalkan salat lebih sombong. Kenapa tidak mau merasakan bersukunya kepada Allah? Tidak mau menempatkan kepala kepada tempat yang lebih rendah. Intinya... Godaan dan cobaan kepala yang dapat yang dia akan siksaannya lebih berat nanti dia miliki nama. Yang kedua tutup aurat kita bu, tutup aurat kita karena memang jelas Allah akan menyiksa mereka mereka yang suka menghambur-hamburkan dan mempertontonkan aurat. Cukup istri kita saja yang lihat. Tidak masalah badan walaupun tanpa sehelai benar halal untuk dilihat oleh sang suami. Begitu sebaliknya ha? ketika orang wanita lain haram juga untuk dilihat walaupun hanya sekedar gambar pak pak ini matanya mata mata handphonenya jelek nih. Jangan ada handphonenya juga ada koleksi yang saya tahu ini Kenapa di matanya ada itu-itu hitung pak? Ya. Ini kok beda yang ini ya, orang wow, wow, wow. nah, nah, yang nah, dia Allah hukum jadi kodok mati lah. Kan? Hati-hati kok, itu adalah stekar, itu adalah haram. Artinya cukup, boy suami kita saja yang lihat dan kita cukup istri kita saja yang dipandang oleh kita halal, halal, yang melampah kata pak Ustad halal, bosok tuh jalannya, botolan, enggak wow. ini apa apa, halal lebar dunia orang ya. Lagi haram, ya para jamaah, r.a.w. Alhamdulillah, saya bisa silaturahmi ke tempat yang berbahagia ini Mohon maaf, apa segala kekurangan, dan saya bangga secara pribadi kerukunan persatuan di perumahan ini sangat terjaga, insya Allah yang ada di Perbes, yang ada di Lampung, yang asalnya orang da'u Orang karawang, Terus berbagai macam jalur Ini bersama sama-sama Satu-satu duduk, satu tujuan Ingin mencari selamat dunia Selamat akhirat. Mungkin itu dosanya yang perlu kami sampaikan Mohon maaf atas segala kekurangan Terima kasih atas segala perhatian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Amin hai, Allah hai, Alamin. Allahumma Al sirakal mustaqim, sirakal wasuhada i, wasuhada i, Rabbana atina fid Salimana ya dan tadi hikmah Isra Miraj yang telah disampaikan oleh al mukarrom Kiai Haji ade idam salim mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat merasuk dapat membekas di hati-hati kita demikianlah seluruh rangkaian acara telah kita laksanakan dengan sempurna sekali lagi mewakili panitia kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini dan mudah-mudahan amal baik dari semua pihak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga terima kasih kami ucapkan yang tak terhingga kepada seluruh undangan yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Dari saya sekian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.